dan tentunya persahabat yang kita lihat ke unggah pertama ini masya Allah banget momen spesial dari Alastie dan Kakarski Bilar ini lagi ngurusi baby El persahabat ya tuh wah wow, cute banget ya mereka gemes masya Allah kita merasa bahagia dan bangga pokoknya luar biasa hingga di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram, santiaamelia2104 mengatakan di kolom komentar Masya Allah, Abang El seketika jadi idola baru, jadi malaikat di negeri Konoha, sehat-sehat anak ganteng, sayangku gemes, Masya Allah Wow, luar biasa banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun m.arkan108 Ah pengen bawa pulang gemes banget tuh Gemes banget ya banyak sekali yang mengatakan bahwa BBL ini sangat luar biasa Masih bayi saja sudah menjadi artis terkenal nih Langsung trending di twitter luar biasa Suatu kebahagiaan yang kita rasakan Dan suatu kebanggaan untuk kita semua Untuk berikutnya juga perhatikan ada terbaru dari Kari VF ini Wow ternyata kasasa foto bareng BBL yang gemes dan sangat cute banget ini luar biasa persahabat ya untuk nama panggilan Baby L saja, tentunya panggilannya Abang L kata Direktur si kejora persahabat ya ini sudah fix panggilan Baby L Abang L masya Allah ini gemoy banget persahabat yang sweetheart welcome untuk Baby L mudah-mudahan selalu menjadi anak baik mudah-mudahan tumbuh dewasa nanti menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya Amin. Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya. Ini perhatikan ini senyum dari BBL tuh. Aduh gemas banget tuh persahabat ya senyumannya. Masya Allah anak soleh, nggak rewel sama sekali. Senyum-senyum dari tadi senyumin onti-onti dan angka angkalnya pastinya persahabat ya. Emang luar biasa banget BBL. Ini anteng banget persahabat ya luar biasa. Dan tentu namanya juga sudah disematkan, Sudah diumumkan di indosiar Persahabat ya Rizky Pilar dan Lethiki Jorab Sudah memberikan nama BBL ini dengan nama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Wow luar biasa banget ya Nama yang sangat tentunya mempunyai makna dan penuh arti yang sangat luar biasa Mudah-mudahan Tentunya idola kesayangan kita juga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk baby L ini. Dan tentu persahabat ya, banyak tentunya tebak-tebakan yang pastinya benar semua dari mak-mak Leslar untuk menebak nama kepanjangan dari abang L ini. Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar disematkan sebagai nama dari...